Soal hubungan Najwa dengan sekolahmu, ini penjelasan Nazila Sihab. Sejumlah anggota DPR RI mempertanyakan hubungan presenter Najwa Sihab dengan platform pendidikan online sekolahmu yang merupakan salah satu mitra pemerintah dalam program Kartu Kerja. Najwa sendiri belum memberi klarifikasi terkait hal ini. Penjelasan datang dari Najela Sihab, kakak kandung Nazwa yang mengepalai sekolahmu. Menurut Nazjela, adiknya tidak punya hubungan apapun dengan perusahaan rintisannya itu. Narasi Dan atau Nazwa sebagai co-founder narasi juga tidak ada kaitannya dengan sekolahmu, baik dari kepemilikan saham maupun pengelolaan. Satu-satunya hubungannya adalah saya sebagai salah satu pemegang saham dan CEO Sekolamu Merupakan kakak Najwa Kata Najwa seperti, seperti dilaporkan Tenpo.co Seperti dilaporkan Tenpo.co Nazela mengatakan Najwa Sihab dan narasi TV tak terlibat dalam program Kartu Prakerja melalui platform aplikasi belajar tersebut. Ia menjelaskan, dalam program kartu prakerja, sekolahmu memiliki sejumlah mitra yang menjadi penyedia konten pelatihan, tapi narasi atau nazwa sihab tidak termasuk di dalamnya. Narasi hingga ikutan karena rancangan pelatihan narasi nggak sesuai dengan yang dibutuhkan program prakerja tuturnya. Menurut Nazella, sekolahmu dan narasi memang memiliki kerjasama, namun hal ini di luar konten untuk program Kartu Prakerja. Itu sebabnya ada logo narasi di web resmi sekolahmu. Itupun programnya masih berlabel coming soon. Karena memang belum terrealisasi akibat pandemi ini, ucap Nazela. Nazela berujar kemunculan narasi itu khusus dalam rangka program karirmu salah satu kegiatan utama sekolahmu program ini mempertemukan antara murid mahasiswa dan profesional dengan dunia kerja selain dengan narasi program karirmu berkolaborasi dengan berbagai profesi dan dunia usaha lainnya program karirmu ini berbeda dengan program kartu prakerja katanya Sebelumnya penelusuran Cybertreat ID Menemukan ada dua konten dari narasi TV Yang sempat dipromosikan di sekolahmu Dua konten itu adalah konten kreator tulisan Dan materi reportasi dasar Konten ini ditempatkan di kategori bahasa Digital dan teknologi Media dan komunikasi prakerja Namun Belakangan kedua konten yang bertuliskan coming soon itu dihapus, artinya belum ada video yang terjual. Dalam cache Google, terekam konten itu terakhir terlihat pada 2 Mei 2020. bertepatan dengan hari ketika anggota DPR RI, Andre Rociare, mempertanyakan keterlibatan Nazwa Sihab dalam program Kartu Prakerja. Saat ini, Andre mempertanyakan hubungan sekolahmu dengan Najwa Sihab. Saran saya, sebagai sahabat at Najwa Sihab, juga bisa langsung membantu rakyat. Apalagi, ada informasi diduga startup sekolahmu yang berada di bawah PT. Sekolah Integrasi Digital mendapatkan penunjukan proyek kartu prakerja. Di mana, diduga sekolahmu punya hubungan dengan at Najwa Sihab, kata Andre di akun Twitternya yang memiliki Rp118.000 pengikut pada 2 Mei lalu. Andre sendiri melontarkan pernyataan itu setelah nadzo mengkritik kinerja anggota DPR RI yang dinilai mengutamakan membahas sejumlah RUU kontroversial ketimbang membantu penanganan covid 19. Anggota DPR RI dari PDIP Arteria Dahlan juga tak kalah berang. Dia meminta, Nazwa meminta maaf kepada DPR RI secara institusional atas kritik yang menurut Arteria cenderung tidak benar dan provokatif. Menurut Arteria, kritik yang disampaikan Nazwa sudah dikonstruksi dan sengaja untuk memfitnah dan menista pribadi maupun anggota DPR RI. Saya ingatkan bahwa kesabaran orang ada batasnya, jangan sampai Rasa diri berparas Cinderella, berhati malaikat seperti tidak punya aib dan dosa Kata Arteria dalam keterangan tertulis Senin 4 Mei 2020 seperti dikutip dari kompas.com Sadarlah sebelum terlambat perbaiki diri apa yang perlu kita umbar ke publik aib dan dosa serta moralmu Perlu jalur hukum yang akan menjadi penentu hidupmu, tambah arteria. Anggota Komisi 3 DPR dari Praksi PP, Arstrul Sani, juga ikut bersuara. Menurutnya, RUU yang disampaikan Nazwa adalah inisiatif pemerintah, sehingga DPR harus meresponnya sesuai aturan perundang undangan. Kenapa? Yang dikritik DPR-nya? Ini menandakan Nazwa yang sarjana hukum, tapi tidak mengerti kewajiban DPR, Baik menurut konstitusi maupun undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Kata Asrul Bagi Anda yang mendengarkan video kami jangan lupa memberikan komentar di channel di bawah ini Terima kasih